Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Halo, oke okay. kali ini aku mau ngobrol sama kamu tentang apa itu bisnis Jadi sebelum kita curhat dan belajar lebih banyak tentang bisnis Ada baiknya kita samakan definisi dan persepsi dulu, Oke okay? Nah, jadi sini aku ngambil dari tiga kamus. Ngambilnya dari bahasa Inggris. Karena kalau dari KBBI, bahasanya nggak tahu deh. Coba kamu cari ya. Arti kata bisnis menurut KBBI. Makanya aku nyarinya ke Inggris nih. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama dari Britannica. Yang kedua dari Oxford. Dan yang ketiga dari Cambridge. Kalau dari Britannica, aku ngambil... Definisi yang artinya the activity of, ini ada making, buying, and selling goods, or, ada or di sini, providing service. Keempat berarti ya, in exchange for money. Jadi, aktivitas untuk membuat, beli, jual barang-barang, atau menyediakan jasa buat dapat duit. Terus di sini juga sama, ada the activity juga of making, buying, selling, or supplying goods or service for money. Sama juga, aktivitas buat bikin, beli, jual, nyediain barang atau jasa buat uang, duit, cari duit gitu. Nah, terus ada Cambridge. Cambridge juga sama, ada the activity of, kalau di sini ada buying and selling goods and service. Dan di sini ditambahin ada work that you do to earn money. Apa yang kamu kerjain buat dapat duit. Jadi, kalau misalnya aku simpulin nih ya, dari tiga definisi ini, aku bisa bilang kalau bisnis... Bi, bi, bi Ih, kenapa sih ini? Kalau Bisnis itu adalah Aktivitas Oke okay, Dalam Membuat membeli, menjual, menyediakan produk atau jasa untuk dapetin uang. Jadi aku bisa ngambil kesimpulan kayak gini nih dari tiga definisi ini karena poinnya sama semua ya. Pertama adalah adanya aktivitas dalam membuat, membeli, menjual, menyediakan produk atau jasa untuk dapetin uang. Jadi kalau misalnya kita dapat kita simpulkan nih ya, yang namanya bisnis. Bisnis itu awalnya adalah aktivitas. Gitu. Aktivitas yang ada empat elemen dari aktivitas ini. Elemen pertama adalah membuat. Terus di sini ada membeli. Terus di sini ada menjual dan di sini ada menyediakan apa gitu kan di sini muaranya jadi dua ada produk ada jasa gitu yang objektifnya pada akhirnya adalah punya atau menghasilkan Cuan atau uang Nah jadi sebenarnya kalau ngobrolin soal bisnis Tujuan akhirnya Tujuan akhirnya adalah bisa punya atau menghasilkan uang Gitu guys penjelasan aku tentang apa itu bisnis berdasarkan definisi dari tiga kamus yang di belakang Coba aku pengen tahu menurut kamu apa itu bisnis dan jawabannya langsung tulis di komentar oke okay? Thank you guys for watching Dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update video selanjutnya